Om belum tahu ya Belandangan sepertiku super Tolong aku Walah. Baiklah Hati-hati anakku Gatai Bergabung Wah langsung bergabung Oke okay, teman-teman Kita Langsung aja ini Tanya ke Niki Kita langsung lanjut ceritanya. Untuk hero, hero, Kokon sekolah di sini, empat orang atau lebih siswa bisa meminjam さっき 2ん <笑> から 2 週間もあるんだしもんまあ、 Nah siap dulu dah Satu <tik> Oke kita mulai masuk ke kelas Kelas pertama Minggu pertama Oke ini penjelasannya ya untuk kita memasuki kelas dan makin makin kita naik kelas makin semester ya kita bakal ini juga lah makin susah dari bahannya juga tapi tugas-tugas ini seru nanti kita bakal lawan-lawan monster ya. Dari mulai yang kecil sampai yang gede, sampai dungeon yang paling kecil sampai yang panjang. Kalau sekarang kita masih mudah, ini masih gampang lah. Ada hmm, <tok> apa ini? Ada apa Ada Nah disini masih banyak nih Sebenarnya kalau misalkan kita Pengen lama gitu ya Ini banyak sekali tempat Yang harus kita kunjungi Bahkan ini workshop juga Tempat kita Dan di workshop itu ternyata ada lobby kita lihat cek di lobinya dan ini he, ngecek itu sangat penting ya biar kita itu tahu karena kita itu nanti bakalan termuter kalau nggak tahu hanya nah, ini ada abdana ini kayaknya kalau nggak salah buat bikin weapon deh nanti kita harus tahu kalau nggak salah soalnya saya juga lupa nah, ini workshop kita atas Masih belum ada apa-apa? Cuman pemandangan Oke okay deh Halo, lagi ngapain? Oh gitu oh, size Ada kelas Halo Hup. Aduh, ini masih kosong nih Masih berbau Halo, aduh, aduh. di hari pertama ini Kita masih banyak hal yang harus dikuasai Dan juga tahu tempat-tempatnya nah, Ini tok -tok orang orang dan serunya ini nanti kita bakal lawan monster banyak sekali monsternya ya. Kalau sekarang mah masih mudah lah, gampang-gampang dan di sini juga Masih banyak hal yang kita nggak belum tahu. semua uh, oh jangan dulu ke ini. Kalau nggak salah di kampus ground deh. Kan tadi katanya si Fly itu ada urusan. Kalau nggak salah ada di kampus ground Cek, kita cek dah. bisa dibilang play itu maniak bertarung ya. Itu untuk sekarang kita nggak bisa pakai play karena levelnya udah kejauhan. Tuh kan pasti aja lagi, lagi bertarung yang tadi urusan tuh. Nah, dia itu pengen sebenernya pengen ini apa Pengen miliki mana Soalnya belum punya mana Pengen punya mana ini yang kuat aku, aku pikir sebaiknya aku keluar dari sini Aku kira fly berusaha keras di belakang juga Ya cuman gitu doang Cuman ada momen-momen yang kadang-kadang kita nggak tahu Pokoknya kadang-kadang kita keliling-keliling itu -keliling kadang ada momen yang kelewatan yang Kelewat atau gimana gitu Hei lagi kencing ya <tuh> Dilihat apa kamu dikirain lagi kencing di semak semak <tuh> Langsung aja deh kalau nggak salah di kampus grom itu oh, ada yang olahraga Woi Neng, aku ikutan Eh kamu yang tadi yang di ruang kelas Oh beda ternyata Iya nggak bakal mati Eh ngebug Disini ada yang ngebug Woi Aduh Lambang sekolah Hai bis Kamu tipe bis juga ucing Dan di sini ada yang jualan. Oh, gua injak-injakin jualan lo biar kalahku. Eh, jualan apa? Ada yang bagus ke? yo. Aduh, nggak paham. Gak. Belum punya resep. Gak, ngomong mau, gak mau, gak mau, Dadah. Ah, kita langsung aja lah. Kita langsung ngambil tugas kita harus masuk langsung masuk aja langsung ke petugas halo petugas ada siapa? yang kemarin Neng ada tugas gak buat AA? <tuh> ya ini pertama kali Penjelasannya gimana mm -mm -mm -mm -mm -mm -mm. Aduh enak sonnya rindu banget Dan nostalgia banget Aduh Ini penting ya Jadi kita nanti bakal ngambil Kelas Dan itu wajib ya. Kita wajib Wajib mengikuti required tapi nanti kalau misalkan udah jauh itu tugas-tugasnya udah susah dan kita pasti lama untuk sekini mungkin masih banyak penjelasan jadi maaf kalau misalkan ngebosenin ya mudah-mudahan kalian gak bosen untuk melihat subtitlenya dan penjelasannya Oke, okay, sudah paham. Oke, okay, sudah masuk dalam ensiklopedia untuk video pertama ini. Mungkin masih banyak penjelasan, ya. Mohon maaf. Oke, okay, kita dikasih wing of icarus ini, ya. Buat teleport keluar dari dungeon, ya. Dan tiap siswa itu pasti dikasih wing of icarus. Kalung ini. Kembali ke kampus. Jadi, kalau mati juga langsung kembali ke kampus, masuk ke UKS. Langsung <laughs> masih banyak, sama-sama. Nah, Hai, Oke okay, sintesis basic pertama Ini yang dasar dulu Kita membuat Ramuan pertama Karena nanti kalau misalnya di dungeon itu kan panjang Kita butuh banyak Kita banyak banyak pasien Potion Oke okay, kita masuk langsung ke kelas Dan guru untuk pasien adalah Zeppel Sensei. sini enggak ada suaranya menurut kalian gimana apa mendingan Mimin gitu bacakan gitu Kalau misalkan ya seperti ini aja gitu menurut kalian gimana tulis di kolom komentar sebenarnya bisa aja cuman ya Mimin tuh bukan daber, bukan daber ya kurang bagus lah kalau ngedaber Jadi, kalian siswa baru jangan pergi ke daerah berbahaya. Oh, aku khawatir juga. Jadi, sekarang dengarkan. Aku ingin kalian membawa padaku clear water, blue petal, dan spinach heart. Clear water bisa didapatkan di ruang kerja di workshop, ya. Kalian mungkin harus pergi memotong rumput di Living Forest Untuk beberapa kali Ya yeah. nanti kita ke Living Forest Datanglah padaku ketika bahannya sudah ada Aku akan berada di faculty room Oh dan kalian bisa bekerja sama Buat grup Baiklah ayo kita mulai Oke okay, kita mengumpulkan tiga bahan Tugas dimulai Aku pikir itu Kita hanya kuliah biasa Tetapi ini serius Ya aku harap Aku akan baik-baik saja khawatir semuanya akan berakhir dalam sekejap bersama kami bertiga baiklah ayo kita keluar maju living forest <tuh> Ada suaranya gini gak enak oke kau bisa pergi ke living forest peta dunia sekarang sudah tersedia untukmu Kau bisa ke peta dunia dan off campus Oke okay. Tapi sebelum itu kita save dulu dah Kita save dulu kok mati lampu Aduh kalau mati lampu udah berakhir Sudah nih Gira kaman nih mati lampu oke sip ongoing course di bagian atasnya ada ongoing course kita melalui off campus kita keluar gerbang kita menuju living forest Baiklah, mari kita mulai mencari bahannya. Ini jenis tanaman. Jadi aku pikir kita akan menemukannya jika kita memotong rumput. Tentunya benar, Pen. Kau pasti bisa melakukannya. Oke, okay. seperti ini. Oh lihat Jadi, jadi apa isinya? Tunggu sebentar Dan nah, kita dapat blue peta Bukankah ini salah satu item untuk tugas? Yap, kita beruntung mendapatkannya saat mencoba pertama kali Ini seperti menang banyak ya, Kita ambil balon lainnya dan pergi Lihat tutorial dan dalam pencarian Oke, kita lihat dulu tutorialnya ya hal-hal yang misalkan kalau dalam panduan itu yang kita tidak tahu kadang-kadang ada beberapa taktik yang dikasih tahu yaitu misalkan di bawah ada waktu di host preset signs jadi kita juga harus tahu waktu pas di dalam dungeon dulu itu nggak berhatiin kayak gini pas pertama main asal di next-next-next ajalah nih kalian ah biasa-biasa aja Dan ternyata ada yang arus lah Kena gamenya juga dan pengetahuan kita tentang game ini Makanya kalau RBC RPG, RPG harus inilah harus baca-baca Kalau memang kita Pengen benar-benar meningkat Oke okay. Oke okay deh Sudah paham Eh hey, itu apa Ah lucunya Lucu banget Jess hati-hati Itu monster Apa benarkah Oke lihat dulu panduannya ya Mungkin di sini, kalau misalkan di video pertama ini, kalian bosen banyak panduan, ya. Mohon hmm, maaf lah, ya, tapi di sini ada beberapa teknik yang kita pakai. Jadi, kalau kita misalkan menyerang pertama monsternya, kita itu bisa, inilah Menyerang duluan. Tapi, kadang-kadang, kalau misalkan kita cuman nyentuh, kadang-kadang random, kadang kita, kadang enggak. Nah, ini kalau misalkan di malam hari, ini kalau misalkan di malam hari. Lebih powerful, monsternya lebih ganas, lebih agresif. Jadi, sebaiknya kita menggunakan taktik kembali dulu, lah. Kalau misalkan malam, Atau pakai e wing, harus buat keluar. Oke, okay, tutorial sudah masuk. Untuk video-video berikutnya, mungkin nanti nggak ada tutorial-tutorial ini, pas video pertama aja buat pengenalan. ayo kita lakukan, Minasan. <tuh> <tuh> Kamu belum tahu ya, belandangan sepertiku. Salper, tolong aku. Walah. baiklah, hati-hati anakku. Gatay, bergabung. Wah, langsung bergabung. Jadi armor langsung. Wah, Salma, Salper berubah. Oh, itu keren sekali. Pikir begitu ya Ini bukan waktunya memuji, jangan longah Maaf Maaf, ayo lakukan Oke, tutorialnya Untuk battle ya Kita harus benar-benar Tahu Dasar dari battle-nya ketika serangan menyerang musuh kurang burst di bagian kiri bawah terisi nah di bagian kiri itu ada burst itu buat jurus kalau nggak salah kau udah full cool banget jurus terakhir cuman kalau sekarang kita masih belum karena kita masih ya masih super baru lah. oke langsung aja langsung kalau bisa menemukan kelemahan lawan menggunakan Pain Analyze Jika kau terus menyerang musuh Yang sama Target mungkin Mungkin pusing ya Kenasan stun nah ini gak tau nih kenasan stun kayak gini nih. Nganang-ngganang Jika mereka pusing Kartu mereka pada pengukur Akan berubah menjadi merah Kau dapat menggunakan kartu musuh sebagai pengukur serangan. Nah di atas itu ada kartu-kartu. Mungkin kalau yang pertama gak bakal paham, tapi nanti bakal paham lah. Gunakan inti untuk keuntunganmu, oke? Okay. Oke okay. Sudah masuk, kita mulai bertarung Ya, gerakan juga masih sedikit, nggak apa, apa lah Tapi nanti, wah banyak banget dah Masing-masing punya keahlian lah Nah, sekarang Niki nih, Niki nya bagus dari Niki itu dia punya Summon Friend dia Sebagai setengah Beast, dia itu bisa ngambil Monster Dia kayak milik Pokemon lah Menggunakan head Character Nah, ini masih penuh. Jangan dulu, kalau misalkan udah lemah, nah baru nanti kita bisa ngambil. Nah, sekarang kita pakai serangan biasa dulu. Mati dulu yang satu. Satu nanti kita ambil. Ini tandai dulu aja. Yang B Oke okay. Yang B yang C aja Mati Yang B nya 84 Oke okay. tinggal diambil Nanti sama Niki nah ini bagusnya Niki jurusnya bisa ngambil monster oke head headshaker sup dapat terus dapat lah oh kan bener langsung love. dapat sudah dapat monsternya nah itu bagus kealian dari Niki ya bisa ngambil monster lain berdua bagus lain itu hebat hmm, sepertinya aku ingin mencoba per juga Oh aku juga aku juga ah sulfur. apa yang harus kukatakan Tak, ya, aku tidak punya niat untuk bekerja sama dengan manusia lain. Oh mau? Ya bilang tidak mungkin. Ah mau, membosankan. Ah pelit, kecil. Tapi lebih penting, ayo selesaikan tugas dulu. Oh ya, kau benar. Kita harus cepat sebelum matahari terbenam. Tidak masalah dengan kita bertiga Ini akan mudah Oke okay. Kita bertualang Nanti kalau misalkan banyak monster Yang dilawan Ya nanti banyak di skip juga lah Biar kalian gak bosen juga monsternya. Biar tawa aja 3-5 kali lompat. Eh, uh, uh. uh, alhamdulillah jalan. Aduh Aduh. Apa ini? Warp chip. Wes. Nah, mian kena serang. Jadi kita yang nyerang, Eh, nah, ini ada juga ya bisa ngambil. Voleria kan? well, ya, knock udah dapat. Beer, RP, nanti tim combo berarti enggak ada. Bukan termasuk binatang kita curahkan aja sekalian di analyze biar kita tahu monsternya kita bersihkan okay. langsung mati lihat oke ada monster lagi sekalian buat level Oh, bagus, nice ke kolaria Lagi, udah ada dapet kolar Ini cuman berapa ya? Tadi dapat kolaria Eh, nice, sebentar, Bikin kolaria Oh, tiga tiga lagi. Tadi kita dapat tiga kolaria Sekalian aja ngambil lah. Ini satu mati nyesok nyerang, Miss Good Ini dulu kita matiin yang sebelahnya Nah yang ini kita ambil Heartcracker Buk Kita ambil Yes mantap Dapat. Sikit Mati Dapet berapa Oh dapet 6 Kalarianya lumayan buat lawan bos Makin sini makin susah. Saat ada bapak, -bapak jalan. Waduh, jangan lo ke atas deh takutnya. Jauh? Wow. Ah, uh, kan amboset ya. Karena kita nyentuh. Oke okay, deh. Mangororang bukan binatang. Kita bawa yang ini area lur aja. Belum di analyze. 100 Woi oh, Masih kecil Kita matiin dulu ayang Ariel Ini agak susah Kalau jurusnya nih, Magician Monster Magician Nah, yang belum di-analyze Mandragora Sari Ponegashima Langsung Udah dapet lain sama api, S, Kuatannya rapat nah, Langsung jurus S, Untung hmm, sedikit masih sedikit Ya masih lemah lah Dah mati kau Oh iya Itu yang aja belum dilihatin skill -nya. Ah sekali lagi ini mati Sip Mantap Wes, ada kotak lumayan Uang mayan 200. Menelusuri hutan. Nah ini nih harus potong rumput. Akhirnya dapat. Well semua yang dibutuhkan. Semua yang dibutuhkan sekarang tinggal glow water. Itu ada di workshop. Oh iya gampang. Nanti kita tinggal ke workshop. Oh iya tadi lupa padahal ke workshop buat nge-save. Dan kita pakai Wing Icarus, tapi tunggu dulu. Nanti kita ini dulu, rumput-rumput. Lumayan mungkin ada item atau barang-barang itu yang bisa dipakai. Tenten itu oh lumayan lagi. Okay, Kita mungkin sampai sini dulu aja. Kita langsung pakai wing Icarus. Cekidot, kampus. Kita ke workshop ngambil air. Ngambil air. Dan jangan lupa untuk di nih, aduh, save. Untuk selalu di Udah mati lampu aja mati Diatun hasana Oke okay, air Air oh ini dia Eh hey, airnya kosong Dan kita dapat air kosong kesalahan dapat air isi Yeay Kita berhasil yeay okay. Oke Dan yang tadi kata sensei Dia ada di fakulti room Oke okay. Jangan lupa untuk di-save. Sensei, kita udah dapet nih semua bahannya. Oh, ayo lihat, kita lihat ya, semua ada di sini. maka aku akan mulai dan menunjuk ke langkah berikutnya check oke okay. kau mendapatkan resep resep healing pot ini resep dari akademi baiklah mungkin bisa seperti cetak biru Langkah-langkah dan bahan-bahan yang diperlukan tercantum dalam resep Jika kau tidak tahu resep, kau tidak akan bisa membuatnya Begitu ya, ini benar-benar buku yang penting Itu benar, kau masukkan bahan-bahan ke dalam kuali sesuai resep Bagian ini lebih mudah dipelajari secara langsung. Coba dengan kuali di sini. Ini cauldron, cauldron itu kuali, yang itu gentong gede Oke. Okay. Pertama, pilih item untuk disintesis atau dibuatlah. Ini, hajar. Oke, okay. pilih. lalu pilih bahan yang digunakan, oke. Okay. Dan clear water juga. Setelah konfirmasi bahan, pilih jumlahnya dan mulai. Di sini kita. Kau bisa pilih bahan lain untuk digunakan atau bekerja sama dengan rekanmu ketika pilih bahanmu gunakan tombol X untuk konfirmasi ketika bahan ketika pilih bahanmu gunakan X untuk konfirmasi oke okay. di sini itu spinach ya kalau bisa sih bumi kalau enggak Dan di sini kita blue petal, blue petal itu elemennya air karena biru. Coba. Yes, bener Dan langsung naik, kita bisa lihat di sisi kiri ya. Di sisi kiri itu ada nilainya dan untuk clear water ya tentu pasti itu mah air ya. Yah. Yang penting di sini elemennya air untuk potion ini ya. Atau bumi ya, yang emas. Oke. Okay. Dan itu adalah nilai 89. Ya bisa kita tahu lah 89 itu Udah termasuk nilai A. Nah, kalian nanti coba aja deh untuk meng Membuat sendiri gitu, kalau misalkan kamu kalian main ini gitu. Akhirnya aku berhasil. Selamat, Wei! Ini pertalite pertama kali kau sintesis. Benar, selamat. Ayo lihat hmm, ini sangat bagus untuk percobaan pertama makasih banyak sensei biasanya kau akan menggunakan kuali di ruang kerjamu di workshop ya workshop sendiri hmm, kalian dengan dengan dengan siapa kita di ruangan di workshopnya play atau ruang kerjanya play eh oh, itu benar ya play ha huh? hmm. dia mungkin tidak terlalu banyak gunakan kuali kau tahu uh, anu anu anu, anu. oke okay, tugas selesai Bagaimanapun ini kelas hari ini. Aku akan cap di buku siswamu bahwa telah menyelesaikan kelas ini. Guguroh. A. Makin sini makin susah nanti. Dapat nilai juga. kerja bagus dan semoga beruntung di kelas selanjutnya. Terima Makasih banyak Sensei. Aku kira play itu cukup terkenal di sini. Iya. Yep. Ya, lebih tepatnya mungkin terkenal jahat. <laughs> Baiklah, ayo pergi ke kelas selanjutnya. Ya, yeah. oke, okay, nilai A dapat. Soal jangan F lah, kalau F nanti dapat kelas tambahan, <laughs> dapat ekstra belajar tambahan. Maaf, aku gagal, sedikit lagi, masih asam fly mendapatkannya. Hmm. Apakah gila, aku akan bersiap untuk langkah selanjutnya. Permisi, suara kesunyian. Oh, mengerikan di sini. Tadi ada suara-suara. Uh, ini sebenarnya ada suara-suara uh. Cuman nggak ada kalau misalkan di backzone Oke okay, mungkin untuk Sekarang sampai sini dulu aja Masih banyak tugas yang harus dikerjakan Tapi makin sini monsternya makin banyak Dan mungkin untuk panduan-panduan Nanti nggak ada ya untuk beri Yang part berikutnya Cuman part pertama doang nih yang lama Kita save dulu Oke okay, terima kasih yang udah nonton, makasih banget yang udah nonton. Ya mudah-mudahan ini sebenarnya masih video pertama ya ini bicara juga ini yang seadanya. Ya masih kurang lah dari kontrak interaksi ya masih banyak hal yang harus saya perbaiki lah. Ya kalau misalkan buat ini mohon saran lah dan komentarnya di bawah. Kalau misalkan kalian suka silahkan subscribe. Jadi bisa dikembangkan ini gaming subtitle Indonesia ini.